Selamat datang di channel kami Nindi Alvarisi official Hai teman-teman Hari ini kita mau unboxing Permen Yang Squid Game Wah, Sudah gak sabar kan kita Mau lihat bersama-sama Seperti apa sih Permen Squid Game Wow ini permen squid game ya kita buka bersama-sama wow wow wow teman-teman wow banyak kan ya sabar ya kita buka satu ini warna apa teman-teman Wah ini warna hijau Kita buka ya Ih, Agak sulit ya teman-teman bukanya ya Kita hitung ya satu-satu Kira-kira ada berapa ya isinya jumlahnya permen ada 46 puluh biji. Wah wow, banyak sekali ya. Kira-kira ini siapa yang, yang menghabiskan? Hmm, kalian mau? Ya baik. Ini kasih satu-satu ya buat kalian. Thank you. Bye bye.